Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya sehingga sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat setelah Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar spesial bahagia langsung dari inilah kesayangan kita Tunggu pertama persahabat ya kita lihat ada sebuah kabar spesial dari kakak Bilar ya Masya Allah luar biasa Ini baru memposting sebuah postingan foto cute Bareng ada oleh si Kejora ya Aduh sambil dicium Dan sambil memperlihatkan persahabat ya ini adalah alat tes kehamilan, Masya Allah akhirnya Alhamdulillah positif hamil untuk tidak oleh kejora dan mereka berdua akan tentunya mendapatkan Leslar Junior. Masya Allah luar biasa, doakan selain terbaik untuk hidup lagi, sayangan kita. Ada kalimat caption yang sangat luar biasa dituliskan oleh Kakak Bilar. Alhamdulillah terima kasih ya Allah, Insya Allah anak pertamaku Leslar Junior. Wow, persahabatan yang luar biasa! Ternyata, anak pertama dari Lesti dan Rizky Bilar akan dinamakan Leslar Junior. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Setelah IDR cek masa subur istri, pakai andalan ovulation test, akhirnya positif garis dua dari andalan. Pregnancy test, andalan keambilanku, emang beneran tempat percaya banget. Andalan Leslar, masya Allah, banget ya, luar biasa! Tentunya kita merasa bahagia saat mendengar kabar bahwa Dedek si Kejora itu sedang mengandung persahabatan ya doakan selain terbaik untuk idola kita Selain kakak Rizky Bilar Dedek si Kejora pun mengunggah sebuah postingan foto nih persahabatan ya aduh so sweet banget ya mereka saling tatap menatap nih <laughs> Tatapan manja dari Dede ke Kakak Bilar, sebaliknya tatapan manja dari Kakak ke Dede Lesti luar biasa. Mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu bahagia. Dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Dedek Lesti, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya Leslar Junior, masya Allah banget ya. Ternyata sudah fix banget persahabat yang nama anak mereka akan dinamakan Lesnar Junior dan kita lihat gengga berikutnya masya allah banget ya duh cute banget ya di depan tentunya.